Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sehat waras selalu Rezeki lancar untuk kita semua Dan ketemu lagi bersama saya Maman Black, Pemburu Garuda Kali ini saya berada di Daerah Rojopolo, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Dan ini di depan saya Ada Tugu Garuda Pancasila Yang sangat Memprihatinkan kondisinya tidak terawat padahal masih utuh di sini ada kita lihat ya burung garudanya sampai di bawah perisainya itu apa ini ada semacam gundukan ya padahal kondisinya ini masih utuh cuman kurang perawatan dan tidak dicat ulang nggak tahu ini terbuat tahun berapa ini Lambang-lambang siranya juga masih utuh semua, cuman sudah ya beginilah kondisinya, tidak terawat. Di bawahnya juga banyak tumbuh-tumbuhan liar. Ini lokasi berada di seberang sungai dari Jalan Raya Provinsi ya arah Lumajang Jember itu di sana. Semoga eh, kedepannya lebih diperhatikan lagi tubuh Garuda Pancasila ini karena masih utuh dan semoga mendapatkan perawatan. Sehat cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat waras selalu, rezeki lancar untuk kita semua.